Anjing ah, makan makan. Di step dia pergi mana ada? apakah dengan memberikan hewan pun kita mendapatkan pahala kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap denyut kehidupan ada pahala di setiap denyut kehidupan ada pahala ya seperti itu macing, makan-makan oh makan dulu, makan bareng sama anak tuh bareng sama anak makan nah makan ya nah, bareng sama anaknya oh ngalah dia guys sama anaknya guys Ya, kasih makan ikan tuh tadi nah, dimakan sama dia dia beri anaknya sama dia tuh makan duluan nah dia garuk-garuk nih nah itulah kucing ini ya seekor hewan bisa ngerti tentang hal sesuatu tentang anaknya bisa dia mengerti karena makanan enak dikasih ikan nah tapi dia nggak makan loh ditungguin sama dia anaknya itu sampai selesai makan. Ayo makan bareng, nanti dihabisin loh. Nanti dihabisin loh sama anaknya, nggak kebagian kamu. Ayo makan dulu Makan makan dulu Nih nah nih Makan dulu Nih nah, makan. Tuh Nggak makan. mau udah guys itu Kebiasaannya dia itu Selesai dulu anaknya makan Nah baru dia sisanya dimakan Ya baru dia ngabisin sisanya induknya nih Nah ini datang nih seekor kucing lagi Nah ini kucing jantan guys Gak boleh mendekat sama ini Betina nih Gak boleh mendekat kucing jantannya Dijagain anaknya dia sedang, sedang makan nih, Kucing jantan datang Ini, ini mau minta makan juga ini Mau makan ya cing Mau makan Tunggu ya S -s Selesai dulu ini ya satu-satu ya sabar nanti kalian kalau dikasih gabung berantem nih ya daripada berantem cekar-cekaran sabar dulu tungguin situ ya nah itu lagi diproses di belakang nah, dekat nih nah mulai mau dekat nih si jantan dekat dekat, -dekat sama betina dia ngintai makanan sekecil nih kan dilarang sama induknya nggak boleh mendekat nah, nah, nah, nah, nah. Nah, dijagain sama di anaknya boleh mendekat ya kucing jantan yang udah mukanya sobek sobek kena cakar tuh seduel kayaknya itu eh kamu dari mana Hah? Hah? dari mana kamu hancur-hancur muka mu berantem tuh ya Hah? aduh kasihan tuh mukanya guys hancur mukanya hidungnya pun ha Nah, cakar itu namanya jantan. Kalau pejantan gitu ya. Kalau nggak duel nggak jantan namanya. Nah, kenapa? Kamu belum belum kenyang anaknya. Ditunggu sampai kenyang anaknya dulu, baru dimakan malah. udah belum? Belum belum. Udah pergi, dia udah pergi, dia guys, kita kena teguran dua kali, guys. Nah, ini udah selesai, anaknya berdua udah pergi. Kalau udah pergi, berarti udah kenyang, itu. Nah, jadi, baru induknya yang makan. Nah, itulah se seekor ibu, ya, yang cukup mengerti tentang anaknya seperti kemarin ini main tempat tetangga main tempat tetangga kucing ini tiba-tiba pas saya pulang kerja dia pun ngikutin saya dari belakang udah gitu dia bawa ikan bakar satu ekor ikan bakar tahu dari mana ini ya ikan bakar kasih tetangga mungkin itu nggak dihabisin di tempat di tempat itu gitu. Maksudnya, tempat orang ngasih itu nggak dihabisin di situ, dibawa pulang loh. Dibawa pulang dikasihin ke anaknya. Nah, dia sendiri cuma dapat sisa-sisa daging sedikit dan kepalanya. Sang induk ini. Luar biasa. Dari situ saya bisa dapat belajar ya tentang kehidupan, tentang pengorbanan terhadap tentang perhatian terhadap anak keluarga gitu. Nah itulah seorang ibu. Dan kita seorang ayah pun bisa melakukan hal yang demikian untuk itu kita bisa belajar dari sesuatu yang sesuatu, sesuatu itu belum tentu kita uh, pahami dari hal-hal yang lain dari seekor kucing kita bisa belajar tentang kehidupan nah oke okay guys uh, demikian dulu pagi ini kita memberi sarapan jangan lupa kalau tidak bisa memberi paling tidak jangan menyakiti oke okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh